Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua selamat datang kembali di channel ini dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mendapatkan kuota gratis eksis terbaru teman-teman oke teman-teman sebelum kita lanjut ke videonya saya ingatkan kembali untuk yang baru pertama kali menemukan channel ini jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya bantu channel ini agar bisa semakin berkembang ke depannya nah teman-teman langsung saja kita ke tutorialnya Nah, oke teman-teman, untuk mendapatkan kuota gratis Axis, di sini teman-teman harus menginstal dulu aplikasi AxisNet dan aplikasi tersebut bisa kita dapatkan di Play Store kalau misalkan kita menggunakan handphone Android. Nah, di sini saya contohkan kita cari AxisNet-nya di Play Store. Dan kalau teman-teman yang sudah menginstal aplikasi AxisNet ini, kemudian saat dicari di playstore ada perintah update seperti ini, langsung saja kita update aplikasinya jika proses update atau install sudah selesai langsung saja kita buka aplikasinya nah ini adalah tampilan awal dari aplikasi Exisnet dan di sini langsung saja kita masuk ke My Exis seperti ini nah di My Exis ini nantinya akan banyak pilihan bonus kuota yang bisa kita dapatkan nah contoh yang pertama kita coba ambil bonus unlimited gaming langsung saja di sini kita pilih ambil dan di sini untuk bonus kuotanya yaitu kuota 1GB per hari Nah bonus kuota ini sangat cocok sekali untuk teman-teman yang hobi bermain game Kemudian di sini kita aktifkan kuota gamesnya Nah setelah itu kita bisa langsung klik kembali saja Kemudian kita coba lagi untuk mengambil bonus kuota yang lain Di sini saya contohkan untuk mengambil bonus kuota surprise Oke langsung saja kita pilih ambil Kemudian kita pilih surprise yang paling atas ini, lalu pilih lanjut. Dan di sini bisa langsung saja kita klik redeem. Nah, nantinya di sini kita akan mendapatkan bonus kuota sesuai dengan level axis net kita. Oke, di sini saya mendapatkan bonus kuota YouTube sebesar 1 GB dan untuk masa aktifnya 7 hari. Oke, selanjutnya langsung saja kita kembali ke home dan kita cari bonus kuota yang lain di My Axis ini. Nah, yang terakhir saya contohkan di sini mengambil bonus TIA AxisNet. Langsung saja kita ambil dan di sini nanti kita akan mendapatkan kuota internet 5 GB dengan masa aktif 30 hari. Nah, lumayan teman-teman, kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan kuota ini. Di sini langsung saja kita aktifkan. Nah, oke untuk bonus-bonus kuotanya sudah kita ambil. Di sini bisa kita langsung cek saja di My Axis-nya. Nah, seperti ini contohnya jadi untuk kuota yang saya ambil tadi semuanya sudah masuk ke Axis ini. Nah teman-teman jadi seperti itu untuk mendapatkan kuota gratis eksis terbaru Nah oke teman-teman mungkin cukup sekian untuk video kali ini Jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Bantu channel ini agar semakin berkembang Kurang dan lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh